Nama skillon. tarik guys pangan guys kacar-kacar-kacar meskipun tarik kena-kena roge iiii coba yes bumi bete atas syukur-syukur kenalah ya kenalah cara kena le kira-kira besar apa kecil nah, lah, sikit. hah Juru, eh, lepas kira -kira. <laughs> eh, lah kecil. nggak apa-apa le apa-apa ambil, ambil aja iya oh, kan, kan, buat kan. ditaruh di ini apa di ember dulu nanti Panas. <laughs> lumayan. Ya, lumayan penglaris ya, penglaris <laughs> dikira jualan apa ya lagi mesti libon kok, Jen. Sret, terus ulur tarik, ulur tarik ulur. Dah. Ya, Jadi ya, ya. kecil lagi, pala lebih kecil. <laughs> Aduh. Lumayan <laughs> dapatnya anakan terus ya. Iya enggak apa-apa, Le. Yang penting kan dapat banyak. Kalau ada 1 kg kan lumayan. Kita pelihara dulu ya. Siap. Tarik, Sis semongo lumayan guys daripada sumanyun pedot terus pedotan mas kliwon guys sungguh sih aduh buat dia yeah. lah aduh lagi lagi mas kliwon sialan utul guys Mas Libon. keburu pergi. Yo. Yo. makan siang, makan siang. Wayah, wayah. Serat makan belum dimakan mungkin wanci <laughs> betot terus Mas Lewon. Sabar, ih besar, kayaknya ini mah lumayan, besar. lumayan besar, ih hi, besar, awas pelan-pelan, meskipun pelan-pelan, mas, dewan. Pelan -pelan, mas dewan. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke. Sabar. Ih. Yeah. Monster. Oleh susah, karena ada satu lagi, nggak apa, -apa. Taruh dulu, bentar dulu. Tangan Mas Maul tadi kok pedot, pedotan. Mau kenagih, kenagih, kenagih. <tuk> Di. Kenamane coy. Bolang hari ini lumayan coy. Mantap. Coy. <laughs> Cari dong. Cari. Loh, aduh malah lepas. Oh. Hah? Gini, ini ini, ini, ini. Nih, nah tuh, tuh, tuh. Aduh. Lah <laughs> tadi kelihatan buntutnya kok. Nah, ini. Aduh, gagal. Hmm? Tadi kelihatan buntutnya, kok ya lolos, lolos. bukan rezeki, berarti Mas Kliwon, bukan rezekinya. Kayak lagi nyari apa ya, Mas Kliwon? Yo, hmm. <laughs> oh, ada lubang ya? Udah, orang ini orang kok Lalu udah ada lubang ya? Udah, kelihatan pasti pasti jatuh ke situ lah. Mungkin, ya udahlah biarin Mas Kliwon ke Bapak. Udah, biarin lah, yo. Cari lagi, siapa tahu dapat lagi. Belum beruntung, guys. Oh, pedat sabar, sabar. Oh, syaram uh, hujan. Oh, uh. oh, uh. oh, oh, Strike, oh, strike oh, oh, oh, oh, lah Dapat banyak ya, Mas Kliwon? Yuk. gimana susah apa, Mas Kliwon? Oh, susah. Udah gelap, Mas Kliwon. Iya, mau hujan. apa-apa ya, nah, kita akhiri saja, Pak. Ya, ya. gimana? Lagi bola pancingnya ini, ini kan pancing terakhir. Iya. Udah gak ada pancing lagi. Gimana? Tuh, udah. Patah. Tuh kan patah lagi. kecuma mau udah. Berarti ini itu terakhir. Besar terakhir. Tuh udah mau hujan. Tuh wow. Lamuknya. Ya. Nyatane. Nah, kita masak. <laughs> siap siap siap siap siap. Langsung aja apa? Pulang. Nah, iyalah, pulang lah ya pulang ya. Oke, okay, teman-teman. pakai anu apa? Cukup sekian lah ya vlog hari ini sama Mas Kliwon. Soalnya udah mau, mau hujan mendung tuh. Lagi pula bulutnya udah banyak. Mas Kliwon udah capek. Hampir hujan, oke. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Oke, Mas Kliwan, ayo siap-siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.